Harga komoditas cabai di kota Semarang untuk jenis cabai merah mengalami kenaikan hari ini, Senin, 29 Agustus 2022. Menurut pedagang di pasar Karangayu Semarang, kenaikan harga tersebut utamanya terjadi pada rawit merah dan keriting merah. Sedangkan teropong merah masih stabil di harga tinggi. Naiknya ada yang tiga hari lalu, ada yang hari ini. Cabai merah naiknya sekitar Rp10.000. Keriting merah yang awalnya Rp40.000 sampai Rp50.000 per kilogram sekarang Rp50.000 sampai Rp60.000 per kilogram. Kemudian rawit merah yang Rp35.000 sekarang Rp40.000 sampai Rp45.000 per kilogram terang isa, satu di antara pedagang di pasar Karangayu Semarang. Desi, pedagang lain di pasar Karangayu Semarang juga menyebutkan cabai rawit merah telah mengalami kenaikan sejak tiga hari lalu. Adapun kenaikan terjadi sebesar Rp5000 untuk setiap kilogramnya. Dengan kenaikan tersebut dikatakan harga cabai rawit merah yang semula Rp40.000 per kilogram kini menyentuh angka Rp45.000 per kilogram. Desi juga menambahkan, kendati cabai rawit merah mengalami kenaikan harga, jenis cabai tersebut tidak menempati harga tertinggi dibandingkan dengan jenis cabai lainnya. Adapun disebutkan, harga cabai tertinggi saat ini yakni keriting merah yang menyentuh angka Rp50.000 per kilogram dan RP teropong merah Rp65.000 per kilogram. Untuk harga cabai hijau stabil tapi cenderung turun. Teropong hijau masih Rp30.000 per kilogram, kemudian keriting hijau awalnya sedikit Rp35.000 per kilogram sekarang Rp30.000 per kilogram, dan hijau ceplus dari Rp65.000 per kilogram sekarang Rp50.000 per kilogram, sebutnya. Sementara ia menambahkan, harga cabai rawit putih mengalami kenaikan Rp5.000, yakni yang semula Rp30.000 per kilogram kini menjadi Rp35.000 per kilogram. Sekian harga cabai untuk tanggal 30 Agustus 2022. Untuk mendapatkan harga cabai setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.